Kehadiran satwa ganas yang dikenal dengan bahasa latin Panthera Tigris Sumatera ini dikhawatirkan mengancam keselamatan warga lokal yang berada tidak jauh dari lokasi penyerangan harimau tersebut. Berdasarkan pengakuan warga yang melihat, hewan ini telah menampakkan diri dua hari sebelum kejadian penyerangan tersebut. di mana saat itu harimau Sumatera ini muncul, tepatnya di depan alat berat jenis ekskavator yang tengah beraktivitas. Karena kemunculan binatang buas tersebut, maka operator alat berat itu akhirnya terpaksa menghentikan aktivitas alat yang dikemudikannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Meski hanya berdurasi singkat, namun kehadiran harimau yang menghilang masuk ke dalam semak belukar, membuat sang operator menjadi sangat ketakutan. Dikatakan, penampakan harimau di Kecamatan Teluk Meranti khususnya di Desa Pulau Muda sudah sering terjadi. Pasalnya desa yang berbatasan dengan Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung dan Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir ini diduga menjadi daerah perlintasan kawanan harimau. Menurut Samsul, hewan liar tersebut diduga berasal dari hutan Suaka satwa di Kecamatan Kerumutan, di mana lokasi ini menjadi salah satu kantong harimau di Riau. Bahkan BBKSDA pernah menyebut lokasi ini didiami enam ekor harimau dengan wilayah jelajah masing-masing. Salah satunya desa Pulau Muda menuju Pelangirang dan Gaung Kabupaten Inhil. PLT Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau, yang sebelumnya mendapat informasi serangan yang diduga harimau tersebut, langsung menurunkan tim ke lokasi di mana pihaknya sudah merencanakan penanganan konflik harimau dan manusia di Teluk Meranti tersebut ia juga menghimbau kepada para pekerja kebun dan masyarakat sekitar agar waspada dan mengurangi aktivitas di kawasan tersebut dirinya juga mengingatkan selain dilindungi harimau Sumatera juga berbahaya dan terbukti mengancam nyawa manusia dalam sebulan tercatat 5 orang warga di Sumatera Selatan diterkam harimau Sumatera Tiga orang diantaranya tewas. Dari data yang dikumpulkan, warga di Sumatera Selatan diterkam harimau di kawasan hutan lindung. Kejadian pertama dialami oleh seorang wisatawan asal Sekayu yang diterkam seekor harimau saat berkemah di kawasan wisata Tuguri Rimau Pegalaram. Korban yang berkemah dengan keempat rekannya diterkam di dalam tenda. Akibat kejadian itu korban mengalami luka di bagian kaki. Setelah itu ia dilarikan ke rumah sakit Basmah Pegalaram. Sementara itu, tiga rekannya selamat setelah berhasil menyelamatkan diri. Dua hari berselang, seorang pencari kayu di kawasan hutan lindung atau tepatnya di Pulau Panas Lahat. Ia tewas diterkam Harimau di wilayah perbatasan hutan lindung yang masih di habitat dan wilayah jelajah harimau. Kejadian ini juga dialami warga di Tebet Benawa, Depok Selatan, pagar alam yang sempat dibuat geger ketika seorang petani kopi diterkam Harimau, Sumatera. Saat itu ia sedang berkebun di kawasan hutan lindung,